Salam rahayu, rahayu, rahayu. sagunging dumadi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Dijayeng Pangudar Nalar. Saya berharap agar semua pemirsa tidak bosan-bosannya untuk mengikuti video saya ini, karena apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah ajaran yang diwariskan oleh. Para leluhur kita terdahulu, dan ini murni merupakan ajaran kearifan lokal yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya Nusantara. Di sini, saya akan menceritakan kenangan saya di masa kecil. Kebetulan, saya ini tinggal di daerah pegunungan yang cedak watu atau ratu. Artinya, hidup saya itu di daerah yang berbatuan yang jauh. Dari raja tetapi dekat dengan batu Pada waktu itu adat dan budaya sangat dijunjung tinggi oleh warga setempat Salah satunya adalah sendang beji Sendang beji ini konon menurut ceritanya para sesepuh di kampung saya Sendang itu adalah petilasan pemandian dari Nawang Sasi Anak dari Dewi Nawang Wulan dan Joko Tarub. Sendang beji ini dijaga makhluk halus yang berwujud macan kopek Kalau orang Jawa dulu atau tempat saya menyebutnya itu macan kopek Atau harimau putih yang ukuran badannya sangat besar dan panjang sekali Harimau ini biasanya keluar setiap malam Jumat Kliwon Atau malam Selasa Kliwon Istilahnya pada hari-hari tertentu itu dia menampakkan diri Sendang beji ini Tepatnya terletak di tengah-tengah kampung, namanya Dusun Turunan, Kelurahan Girisuko, kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Keberadaan Sendang Beji di kampung saya ini dulu terkenal sampai di kampung-kampung lain, bahkan sampai ke lain daerah, karena diyakini air Sendang itu dipercaya bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit juga. Meringankan jodoh bagi orang-orang yang belum mendapatkan jodoh Jadi kalau ada orang yang sakit Biasanya diambilkan air dari sendang itu Kemudian diminumkan Esok harinya sudah kelihatan membaik Dan bisa sembuh juga Selain itu, sendang beji yang terletak di Dusun Turunan Desa Girisuko, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul itu setiap ada acara pernikahan di kampung saya dulu Kedua mempelai setelah akad nikah selesai Kemudian dibawa ke sendang itu Untuk prosesi yang disebut kirap penganten Kirap penganten ini biasanya dipimpin oleh dukun manten Atau perias penganten Dan diiringi oleh beberapa orang yang ikut menyaksikan prosesi mecah telur dan menginjak pasangan atau alat untuk membajak sawah itu. Keunikan yang nyata di Sendang Beji yang pernah saya alami dan itu saya melihat dengan mata saya sendiri. Kalau pas musim kemarau panjang atau yang disebut musim ketiga, Kepala Dusun Turunan memerintahkan warganya pada hari tertentu agar semua warga Dusun Turunan tadi untuk berkumpul di Sendang Beji Sambil membawa dawet masing-masing Dengan tujuan untuk mengadakan baritan Kemudian berdoa bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar segera diturunkan hujan Karena pada waktu itu musimnya kemarau panjang Dawet yang dibawa oleh para warga tadi Dikumpulkan di tengah-tengah pelataran Sendang Kemudian berdoa bersama yang dipimpin oleh bapak pemangku adat Yang dipercaya oleh warga Tujuan dari baritan tadi untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar diberikan hujan karena kemarau sudah terlalu panjang Setelah berdoa yang dipimpin oleh pemangku adat Dan dihadiri oleh para sesepuh dan pene sepuh kampung tadi selesai dapat kemudian Disebar ke atas pakai gelas atau pakai batok atau pakai siwur dan sebagainya Disebar bersama-sama sambil teriak hujan, hujan, hujan dan seterusnya Tidak lama kemudian langsung turun hujan Ini bukti fakta yang nyata Mungkin bagi rekan-rekan saya yang seusia dengan saya masih ingat peristiwa-peristiwa seperti itu karena ini betul-betul kenyataan, saya sebagai warga setempat mengikuti prosesi itu Mungkin ada para pemirsa video saya ini yang satu daerah dengan saya Masih ingat persis peristiwa-peristiwa itu Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Saya tidak tahu persis sehingga sendang itu tidak seperti dulu lagi Bahkan kondisinya sangat memprihatinkan Semoga dengan video saya ini bisa menggugah kembali kepada orang-orang yang sudah meninggalkan adat istiadat itu bisa kembali sadar bahwa adat istiadat itu adalah warisan kearifan lokal yang harus kita jaga dan dilestarikan. Terutama saya mengingatkan kepada para generasi muda agar bisa dan mau menjalankan tradisinya seperti dahulu kala pada saat saya masih Remaja tinggal di sana dan saling gotong royong agar Sendang Beji ini bisa dikenal banyak wisatawan dari lain daerah dan juga bisa mengangkat ekonomi daerah kita. Menurut sejarah yang saya dapat dari pemangku adat, Sendang Beji itu petilasannya Dewi Nawangsasi atau Nawang Sih, putra dari Joko Tarub dengan Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawangseh ini kemudian menikah dengan Bundan Kejawen, pangeran dari Geling, Majapahit. Perkawinannya Dewi Nawangseh dengan Bundan Kejawen mempunyai tiga orang anak, yaitu Kiageng Wonosobo, Kiageng Getas Pendowo, dan Dewi Roro Kasian. Dari Kiageng Getas Pendowo mempunyai anak Kiageng Selo, Kiageng Selo mempunyai anak Kiageng Enis. Dari Kiageng Enis mempunyai anak Kiageng Pemanahan Kemudian Kiageng Pemanahan mempunyai anak Panembahan Senopati Raja Mataram Artinya Sendang Beji itu mempunyai histori yang sangat menarik jika kita lestarikan keberadaannya Termasuk dikembalikannya adat istiadatnya yang sudah mulai menghilang Sayang sekali sebenarnya kalau saya boleh sampaikan ini Harapan saya semoga para pemuka agama maupun tokoh masyarakat yang didukung oleh Karang Taruna setempat bisa mengembalikan tradisi yang ditinggalkan para leluhur pendahulu kita. Karena saya masih ingat pada tahun 70-an, kebetulan saya lahir dan tinggal di kampung yang terpencil agak jauh dari kampung-kampung tetangga. Tetapi saat itu saya melihat kerukunan dan gotong royongnya masih melekat sekali Bahkan dalam melakukan upacara adat istiadat di kampung saya Masih kental dan itu dilakukan setiap ada hari-hari besar Yang berhubungan dengan kegiatan kearifan lokal Seperti sedekah pada bulan-bulan tertentu Umpamanya bulan suro bulan mulut, bulan besar, bulan rejep, dan ada lagi yang namanya dalam bahasa Jawa disebut dekahan geden atau mengadakan sedekah bumi yang biasanya dihadiri oleh para tetangga kampung biasanya ini dilakukan saat musim panen raya atau panen padi lalu diteruskan malamnya mengadakan wayang kulit atau nanggap wayang pada saat itu saya melihat dalam pemikiran saya, karena saya masih, masih belum remaja yang masih dalam usia anak-anak Orang-orang di kampung saya itu kehidupannya sangat aman, nyaman, senang dan sepertinya bahagia sekali Apa yang sudah dilakukan tadi itu tidak menjadi beban bagi mereka ada lagi tradisi yang dilakukan saat orang mempunyai hajatan, seperti umpamanya ada orang menikahkan anaknya atau sunatan atau munduh mantu. Biasanya orang yang punya hajat yang mempunyai hajat tadi saat midodareni atau memulai acara sebelum hari hanya biasanya selalu mempersiapkan sesaji, termasuk sesaji kecil yang dialasi pakai pelepah pisang namanya kalau di kampung saya itu encek. Kemudian encek itu tadi di atasnya ada tumpeng kecil. Namanya intru-intru. Ada telur ayam, ada lauk pauk serta buah pisang juga uang. Kemudian sarana itu yang pertama ditaruh di atas emperan rumahnya yang punya keperluan tadi. Kemudian selanjutnya ditaruh di setiap sumur sumur yang disendang, termasuk sendang beji itu. Itu namanya buangi atau sedekah kecil kepada makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Biasanya sarana itu yang dibawa oleh orang-orang yang bekerja di tempat orang yang punya hajatan tadi yang disebut sinoman. Jenuman tadi membawa yang namanya buangin tadi Atau encek tadi ke sendang maupun ke sumur-sumur Itu diikuti sama anak-anak kecil Salah satunya termasuk saya Setelah sarana tadi ditaruh dan didoain atau diserahkan kepada dan yang penunggu di tempat tadi Biasanya ini dibuat rebutan oleh anak-anak tadi ada yang mengambil pisangnya, ada yang mengambil uangnya Sambil ngomong gaok gawok, gawok Itu namanya nggak gaib biar nggak kena tulah Nah sekarang ini adat istiadat itu sudah punah Dan tidak pernah saya temukan lagi di kampung saya itu Mungkin ini hanya ada sebagian saja yang tersisa Yang jelas saya tidak tahu persis kapan mulai hilangnya dan adat istiadat itu tidak ada dan siapa yang memperakarsai menghilangkan adat istiadat itu Mungkin ada pemahaman bahwa sesaji Atau mungkin yang namanya Nguwangi tadi Dianggap memberi makanan kepada setan atau roh halus Padahal sesaji itu jika kita pahami secara benar Sama dengan sedekah Artinya memberikan makanan sesama hidup Sekaligus merupakan sarana sebagai keseimbangan antara alam dengan manusia Tetapi kalau kita mau bercermin dari para pendahulu kita dulu Di kampung saya itu sekalipun jauh dari perkampungan tetangga Kehidupannya sangat rukun, gemahri loh jinawi Bahkan di perempatan jalan di tengah-tengah kampung saya itu Sering sekali diadakan pasar tumpah yaitu setiap malam pasaran, malam legi maupun malam pon Jadi pasar tumpah, para pedagang itu menggelar dagangannya Di perempatan tadi, bahkan banyak pedagang-pedagang Yang menginap di rumah-rumah penduduk di tempat saya Karena kampung saya itu cuma jalan satu-satunya Yang bisa dilewati pedagang yang mau berjualan di kampung lain Atau mungkin yang saya sebutkan namanya Pasar Nguro yang terletak di wilayah Playen Kebetulan jalan yang terdekat dan bisa dilewati hanya lewat kampung saya itu Mungkin para pemirsa yang seumuran dengan saya pasti masih ingat sekali terutama para senior-senior saya Rasanya semua ini kok ngangeni rindu dengan perjalanan-perjalanan seperti yang sudah dilakukan terutama saat genduren bersama-sama dan bertukar makanan seperti dulu lagi di tempatnya Pak Dukuh atau di Balai Desa Demikian sedikit saya berbagi pengalaman mengenai adat istiadat pada saat saya kecil dulu terutama yang berhubungan dengan sendang beji Semoga para wisatawan mau mampir ke Sendang Beji yang terletak di Dusun Turunan, Keluran Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Di sana juga ada wisata yang namanya Watu Payung ataupun Geopark. Jika pagi hari Anda berselfie seolah-olah Anda ada di atas awan. Sekian mohon maaf apabila ada kesalahan, Rahayu, rahayu, rahayu sagung yang tumati